Hai, aduh, asiknya jika ketemu slot yang lagi gacor. Ting, ting, ding ting, anjay! Jelek juga suara aku, guys. <laughs> Seperti biasa, guys, kita akan bermain barbar -bar pada hari ini, guys, ya. Welcome back sebelumnya semoga hari ini Barbar -bar kita berhasil mendapatkannya ya guys ya nggak usah jackpot besar lah yang penting profit aja dulu oke cuy nggak perlu lama-lama mari kita trot trot guys mantap di